bakaran bakaran BC ke bakaran. Oh Oke. Oh. Setelah terjadi uh, Sepertinya ada course lighting listrik Di B.E.C. lantai ketiga Di bagian spot kopi janji jiwa situasi saat ini semuanya panik dan keluar dari gedung. dia ya, boleh dilihat di sana lihat asap-asap itu ya semuanya lagi nunggu pemadam karena belum ada yang bisa menangani panik tentunya yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan allah saja. asli ini ribuh ribu banget ini kebul-kebul penyesalan ini.